terkait kejelekan maksiat dengan keputusan Allah dan takdir Allah. Maka ini maksudnya ini bitakdirihi al-umur, takdirnya Allah dengan beberapa perkara. Dan Allah ini yang meliputi dengan perkara itu. Jadi Allah ini yang meliputi perkara-perkara. Jadi seluruh apapun ini diliputi oleh Allah Allah fa in ma'asi bi'kodo qada'illah taala fa fa rohatuha wa maktuha jadi karohatan li qada'illah taala jadi apabila itu terkait dengan maksiat itu bi qada'illah dengan putusan Allah itu kalau dengan maksiat ya berarti fa tuha. maka kita ini harus harus enggak suka dengan apa itu maksiat dan benci kepada maksiat itu berarti karohatun liqodailah taala itu berarti benci dengan sama putusan Allah. Jadi fa ingkanaat ma'al ma'asi ilah. maka apabila ada maksiat ya ini ini terkait dengan putusan Allah Terus tua, Maka dia itu nggak suka Dan benci kepada maksiat Itu Karohatun itu termasuk benci Dengan putusan Allah Ini Perlu dipahami Bahwa maksiat Ini kan juga Itu adalah ciptaan Al-Allah Ini termasuk maksiat perbuatan maksiat Ini juga putusan Al-Allah Dan jelek Maksiat, eh, dosa, ini kan semuanya itu terkait dengan putusan Gusti Allah. Nulu, ono ada orang itu benci kepada maksiatnya itu tadi. ya, benci mbek maksiat lah, itu pada karung benci ambek kodok Gusti. Jadi benci sama putusan Allah. Nulu, ono uang. Ipat-ipat, keueting ambek barang elek, keueting ambek maksiat, keueting ambek dosa, lagi gak olah Karena itu tadi yang menciptakan semua itu adalah All, Allah menoluh, ngerti lagi. Kudu kudu paham lagi. keliru titi, ay keliru loh sambanku. Kok maru samban, malah nguna aku tak maksiat atau ngiyo putusan Allah kan malah malah ngawur nggak malian. Nah, ini jadi kita benci maksiat, kan banyak toh orang -orang tuh orang-orang tuh koyok so api-api O'Dewi, kok kayak kayak surga-surga, oh itu dimiliki sendiri, akhirnya loh, akhirnya menimpa anaknya ini, jadi anak yang kurang ajar, malam balelo, bapak isregep nang masjid ibu ada, yo kan, wis melok torekot wis pokok ewe tending kluk ewe ada anak bejat kata mboten anak ngetengi wong aneh mabuk aneh wajem-macem ya salahnya Dewi itu malah-malah jadi wong panatik kargusi Allah maksudnya diwalik model koyok-muno lungi loh makanya uang orang itu biasa-biasa aja loh ya biasa-biasa hai mama kita ini Adanya maksiat, adanya dosa, adanya kejelekan, ya, wis, kita hindarilah, lah, enggak usah kita apa itu. Anu, sejauh kecuali barang eh, barang elek, ya kan? Barang bejat, barang yang mengakibatkan bahaya. Ini jangan sampai kita deketing dulu, ya. Mama ada orang yang melakukan itu, ya bapak jadi lakon lakoni deweng lu lu. Awake nggak panah, panatik sehingga apa itu masuk no hubungan sampai wong sing model koyok ngunai yang mampu sih ngopo, biasa ya apa orang sampai tertu ketularan karena dirinya ini apa itu dia perilakunya ini kayak sebuah apa itu kayak air yang ditiru itu seperti air, air itu pandai lho, beradaptasi, ya enggak. Jadi makhluk yang bernama air ini pandai beradaptasi Coba air saman tempatkan dalam tempat yang bulat Air ini jadi bulat Air saman tempatkan pada tempat yang lonjong Air pun jadi lonjong Air saman tempatkan pada sebuah gelas Air seperti gelas Air saman tempatkan sama tempat ember Jadi ember Ini air pandai adaptasi adaptptasi tapi air itu tetap air loh ingat loh nggak pernah berubah jadi ember loh nggak pernah jadi berubah jadi gel gelas Menuh. tapi air tetap a ah, air inilah jati dirinya air ini tetap nggak nggak nggak apa itu berubah berubah walaupun dia itu pandai beradaptasi di lingkung lingkungan nggak menyakiti Oh orang Menuh loh lah iso kaya banyu seperti air ini loh sampai ini bergaul, ya kan? Nah, soalnya makhluk yang namanya makhluknya Allah itu jelas bermacam-macam. Sebab kemacam-macaman apa uh, makhluk ini berbeda perbedaan makhluk, baik itu rupa, perilaku, ya atau apapun. Yang beda-beda. Ini adalah menunjukkan kesempurnaan Allah. Itu loh. Salah kalau saman itu sampai membenci. Salah satu makhluk Allah. Sa salah saman membenci dari. Apa itu? Perilaku yang sudah ditetapkan oleh Allah. Memang itu diciptakan. Anggi saman. Wah well, apa sih Allah. Kan gak maksiat. Gak dosa. Gak nah, apa. Kadang-kadang benar-benar seperti itu. lah itulah. Kita ini supaya ada ikhtiar, ada perjuangan supaya kita menjadi orang baik. Ini secara syariatnya demikian, menuluh. Tapi seringkali itu kita terpancing emosi, nggak? Muring muring biasa nih. Ucapan model kayak mana itu? Nah, terus wa'inka nabi wa bahwa mohal, umpama selain seperti itu ya, bahwa mohal itu mohal karena itu adalah koda fitauhid. Itu adalah tempat di dalam ketauhidan. menurut tempat di dalam ketahuhi tan. Anggi api-api toh rayora, sing elek barangku barang tadi satu namanya bertawuh. Tauhid, enggak, itu putus apa itu macem-macem inilah dari al Allah perwujudan dari al Allah namanya tauhid itu seperti itu nah, Kita mendelok wong bejat waduh apa jenimun delok bejat itu ya, apa itu bertauhid nang Allah ya masya Allah jadi akibat daripada orang bejat itu seperti itu jadi malah apa bisa Moco, ya kan lah malah bisa bertauhid kepada Allah. Nah, orang itu nggak bertauhid, kejauh ya. urusanmu dewi pohak wedi bertauhid, kejauh pada allah Kurang kurang sedikitpun kena opo kok ada kupu-kupu yang indah tapi juga ada kolot jengking ini ya kan lo yo ya, ngono, ini ku allah nggak bisa itu nggak apa itu kurang kolot jengkingnya yo kak sempurna allah ini betul enggak ini nah, terus kaifa yardul abtu dari bagaimana seseorang ini ridho dengan keburukan sedangkan dia itu tetap ridho di dalam keburukan wow. Lagi, la iki anna rido inama yalzamu bil qada ya wa ushar ya laisa jadi perlu diketahui ketahui lho apa iku wong ku wong iku wancane wong rido kok la apa lha mangkani manggon nek komplek kae enggak pernah pulang-pulang Lalu lha memang nggone komplek alapun ya kapopo tapi lha mau main berzina lha itu tetep zino, kaleren-leren niku berarti kan de'ne tepi jek wong rido salah sampean berbicara seperti itu Ya, mong elek kok tetap, mong kemang rido, kemang gua ya, mabu, ay, mong kemang koro rido, kemang dekuno, loh nggak tau leren lereng nggak tau matu-matu rido, dekuno, tapi berarti pandangan sing salah itu, iya kan? Salah. Ah, itu seperti ini, pimana ana narto biholkila hil al maksiyat awalam nak taridu alaih. Jadi aku rido dengan ciptaan Allah maksiat. Nah, dengan ciptaan Allah yang berupa maksiat ini, ya. Tapi nggak ada perlawanan untuk maksiat. Itu nggak nggak benar itu. Wayajibu dari wajib atas kita itu harus benci terhadap maksi maksiat. Min Kau nuha maksiatan. Jadi sekiranya ini maksiat itu adalah maksi maksiat, tetap maksiat. sampai Ikumankol wah lu awalnya di keridoridaneng ini masih masih iat. Akolal Imamul Ghazali wanadiruhu dari dawunya Imam Ghazali dan ini pandangan Imam Ghazali ma itakan ala udwani. Tadi sesuatu apa itu ada bagi kamu itu ada dua musuh, ada dua udwan, dua permusuhan. Akaduhuma aduun lil akhor. Salah satunya ini menjadi musuh yang lain ainaka tukrihu mautahu tapi maka sesungguhnya kamu itu enggak suka ya matinya min khaisu annahu sa'afihi laki atwika jadi dari sekiranya sesungguhnya ini nah, berlaku fihi laki atwika di dalam merusaknya musuhmu wa min khaisu innahu atwika dan ini menjadi kamu jadi seneng terhadap musuh min khayzun nahu adhukah dari sekiranya sesungguhnya dia ini jadi musuhmu Jadi, empat mani anjani seneng musuhan anjaniyo. tapi lahik mati kak seneng lulu, ya sampai mati kak seneng tukri nggak suka Waqad maksiat ma'siyat laha bacani maksiat juga demikian ada dua wajah yang satu wajah itu ilaallahi ta'ala min khaysu innahu fa'alahu Befi'luhu fi'luhu wa ikhtiyaruhu wa iradatuhu fatardha min hadal wajhi nah ini ada ada uh, satu apa itu wajah nah ini kepada Allah taala ini min khaysu innahu saya, dari sekiranya itu memang Bi'luhu ciptaan Allah Wa'ikhtayu ikhtiaruhu Dan itu ikhtiar Allah Pilihan Allah Dan itu kehendak Allah Fatardo bihi Maka kamu ridho dengan pilihan Allah Min hadal wajih Dari ini wajah Bahkan ibaratnya tasliman lil mulki Ini pasrah kepada eh, bagi ratu Ila malikil mulki Jadi pasrahnya ratu kepada ratunya ratu Nah, Warido bimayaf aluhu feh, dan rido apa yang menjadi uh, ciptaan atau uh, uh, pekerjaan ratunya ratu kepada rah, ratu di dalam sesuatu ridoai unu putusani ratune ratu mengeluh ambek ratu itu mangko diputus opo wes opo wis, jadi pekerjaan ini. Uh, wa dari paca lain ilal abdi pada hamba min khaisu wa Jadi kalau bagi hamba ini zakirana itu uh, suatu pekerjaannya maupun sifatnya. Nah, ini harus rida. La wa alamatu kaunihi. Uh, tandanya hamba itu tadi mamkutan, benci indallah di sisi Allah wa baghidon indau, benci di sisi Allah khaisu salatu alaihi. Asbabul Bukti Wal Makti, sekiranya itu diserahkan atas hamba itu tadi yang menjadi sebabnya jauh atau dibenci oleh Allah. Nah itu itu itu orang sebuah arah mane Karena itu ono yang dibenci di sisi Allah, dia itu malah kalau di sisi Allah diserahkan di situ, dia itu dimasukkan ke situ sulit salatul alaihi itu asbabul al Bukti Wal Makti itu nggak suka bahwa min halal wajib mungkirun wamad mumun dan ini arah yang ini ini termasuk ingkar dan itu tercela tadi dicela itu yang yang tak yang baca yang kedua tadi wa kau dau putusan jelek lah itu yang dimaksudkan keputusan jelek itu irodatul azaliyah kehendak yang bongsol azali, bengso azali itu sudah ditetapkan dalam zaman dahulu Azalia. jadi inti, mumpah mau, isi putus no, onondroko, no, kejelekan setan, nanti diputus karo Allah, zaman azaliah ditok bahwa si iblis ini adalah makhluk terjelek, makhluk terjahat yo kan, makhluk yang dijauhkan dari rahmat Allah ini setan itu adalah putusan zaman azali menuluh Laisa bisarin itu bukan jelek namanya. Bukan jelek memang itu sudah putusan azal, azali. Wa inna akan tetapi asyar yang jelek. Yang makan jelek huwa iklum almakdo eh, al almakdiyuh ya. Hua eh, almakdiyuh. Ya. Fala yakunu ridho bisyari. Jadi yang dinamakan jelek huwa itu al-makdiw yang, yang, mut, yang mutus, yang diputus ya. Fala yakunu maka tidak ada ridho, bikodok dengan putusan. Itu ridho bisyar, ridho dengan kejelekan. Nah, itu... Anu jadi laisa bisyarin wa inama sharhu al muktabiyyu falayakunurido bisyari. tadi Jadi apa itu tadi kalau putusan zaman azali itu sudah diputus plek lah itu bukan namanya jelek wa inama sharhu al yang apa itu Allah yang mutus falayakunurido. maka enggak boleh ada apa itu <coughs> ridho bilkodok ini ridho bisyari. ridho dengan jelek jelek maka wakot yuto yutelaku kodo u tadi kamafi hadis jadi ini sungguh dimutlakan putusan atas yang memutus seperti diterangkan di dalam sebuah hadis Allahumma ini audubika mintarkishako wasu il kodou. Pernah Rasulullah itu berdoa. Ya Allah sesungguhnya saya mohon perlindungan kepadamu. Mindar kisya kok dari apa itu eh, tingkatan-tingkatan celaka wasu'il kodok dan buruknya putusan. Nah ini pernah itu Nabi doa seperti itu. Bihi mutlak. Maka ini enggak wajib ridho. Nah, dengan ini secara mutlak. Pel ingkana wajiban balik akan tetapi kalau itu apa itu wa, ridonya ini wajib maka itu ya juga diwajibkan. Apabila itu disunahkan yaitu disunahkan juga ridonya. Au mabahan atau itu di diwenangkan ya ubiha, diwenangkan. Au makruhan atau di di itu juga dikuriha. Atau itu haram man haram ridhonya. Yah diharamkan untuk ridho. Nah ini seperti yang haram ridho itu ya seperti tadi kepada maksi ya kepada perilaku, putusan. Kok kadang-kadang ini bisa bisa jadi orang itu malah disengaja. Disengaja. Ini kondroa, ini putusannya Allah. kan? Seperti itu kan Malian. Nah itu haram, diharamkan ridho seperti itu. nggak boleh. Menurut. Nah itu wakol al-kamalu Muhammad bin Ishaq fi makosidin munjiyat af'alul ibadi pekerjaan hamba ala salah aksam atas tiga bagian. Satu to'atun yaitu to'at yang kedua mubahatun yang diperbolehkan mubah sifatnya wa ma'asin dan juga maksiat sedangkan to'at ini yardo biha mutlak kalau itu to'at harus ridho Dengan to'at itu harus mutlak Ini gak boleh ditawar-tawar lagi Jadi ridho kepada to'at ini umpama Sholat, puasa, zakat Amar ma'ruf, ne mungkar Kebaikan-kebaikan Ini harus ridho Itu harus mutlak wis, kak Oleh ditawar-tawar menek Nah ini kebaikan Lah ono wong sih Kak gelem perilaku baik Sama ini apa gak sholat Aku durung ketemu hidayah Turun oleh hidayah, enggak hidayah, menghitayah tirapi uang, untuk ketemu hidayah, enggak ya, mau orang orang ngerti papah hidayah, orang ngerti kok hidah, hidayah, Ngono enggak, nah ini harus rido itu mutlak, sedangkan maasi, maksiat itu layar dobia, mutlak, nggak boleh ridho itu dengan maksiat itu mutlak sudah, nggak boleh ridho, enggak boh alasan ridho maksiat enggak mubahat kalau itu berkenaan dengan menang, nah itu diperbolehkan, menang itu boleh dilakukan, boleh di, tidak. Lah ini minha mata ayana ala to'at. Umpama itu nyata atas to'at. dan juga itu malah uh, bisa hatinya ini dikosongkan li zikri untuk berzikir. Jadi dikosongkan tapi untuk berzikir. Zikir, hatinya gak mengenangkan dunia, hatinya gak mengenangkan apa jenis macam-macam selain Allah. Tapi ini dikhususkan zikirnya, ini dikosongkan untuk zikir kepada Allah. Uh, fayul bi bito'at, maka itu disamakan dengan to'at. Ya? Maka itu disamakan dengan mubah, perkara mubah. Tapi itu karena itu nyata, sesuatu yang nyata atas to'at kalau artinya diperuntukkan untuk zikir, maka itu disamakan dengan to'at. To tapi waminha, ma yuzgi lul kol, kolba an ini yang bersifat mubah, tapi sesuatu yang menyibukkan hati, jauh dari zikir kepada Allah, kemudian bahkan itu bisa mendorong alal mukholafah uh, atas apa itu perbedaan ya, perbedaan to'at lo ya, mukholafa Gusti Allah perintah poso, da'ekat poso kusik Allah perintah sholat, salat sholat is. nah ini kan, itu mukholafa artinya, ini benar kemudian pelaku yang batal itu fayil bil ma'asi itu berarti disamakan dengan kemaksiatan fi adami ridho itu tidak ada ridho di dalam situ ya, lainnya maksiat ini gak ada ridho, kuduk ke ting gitu loh ya pun oh, iki saya akhiri ini ngajinya insya Allah ini wasiru fitalika an-nawataalla aroda mala yardo wala yakmuru illa bima yardo wal ibadu muttaabiduna bima ya sudah insya Allah minggu depan